Citarum merupakan sungai yang memiliki nilai sejarah di tatar Sunda pada era Kerajaan Tarumanegara. Kemungkinan besarlah orang-orang di era Tarumanegara yang memberi nama Citarum untuk sungai ini. Ketika leluhur mereka mendarat di muara sungai dan menemukan tanaman nila yang pada saat itu menghasilkan nilai ekonomis tertinggi Karena hal itu mereka membudidayakan tanaman itu dan memberikan nama sungai itu dengan nama Citaro. Nama sungai Citaro dijadikan identitas kerajaan mereka yaitu Tarumanegara. Manegara Sungai Citaro Membentang dari kaki bukit Gunung Wayang hingga ujung Karawang, setidaknya ada tujuh mata air dan dua anak sungai, yaitu Sungai Sisapui dan Sungai Cikapundung. Bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Wayang, percaya ada sosok mistis yang menguasai hulu sungai tersebut. kerbau, terbau Iya cuman kepalanya aja yang kelihatan dia bertanduk tapi yang sebelah kanannya tanduknya seperti yang mau lepas gitu hmm. kayak ngegantung hmm. munding dongkol adalah salah satu makhluk mistis yang konon masih ada sampai saat ini makhluk yang digambarkan berwujud kerbau dengan tanduk panjang melengkung dan salah satunya seperti patah menggantung. Kabarnya, kemunculan makhluk ini adalah satu pertanda jika Sungai Citarum akan meluap dan banjir. Selain munding dongkol, ada juga penunggu Sungai Citarum berwujud ular besar dengan ciri khas garis putih di sekitar lehernya. Konon, siluman ini adalah perwujudan Raden Kalung Diceritakan, beliau adalah salah satu anak dari bupati terdahulu Yang sempat menikah dengan bangsa Chin Sehingga, menurut cerita yang beredar Beliau menjadi penguasa Sungai Citaro Menurut kabar, nama penguasa itu adalah Raden Kalung Bima Bimanagara Salah satu putra Raden Nata Diraja, atau Syekh Abdul Manaf. Raden Nata Diraja rupanya masih berhubungan dengan keturunan Raden Wangsa Natakusuma, atau Raden Dipati Ukur. Sejak Raden Bima berumur tujuh tahun, beliau sudah gemar mencari ilmu dengan berguru pada orang yang dianggapnya sakti. Ada cerita di mana beliau beranjak dewasa saat sedang bertapa tidak jauh dari Sungai Citarum, beliau dihampiri seekor ular. Digambarkan, ular yang menghampiri Raden Bima Negara memiliki sisi kita mengkilap, bertubuh panjang serta bermahkota. Bermaksud menguji Raden Bima Negara di sela pertapaannya, ular ini terus menyemburkan bisanya kepada Raden Bima Negara. Namun, tidak ada perlawanan dari beliau. Raden Bima Negara tidak goyah sedikit pun dari pertapaannya. Malahan, bisa yang disemburkan ular ini seperti tertahan sebelum mengenai tubuh Raden Bima Negara. Penasaran dengan sosok yang dihadapi, ular ini terus membelit tubuh Raden Bima Negara dan terus menyerangnya. Namun, Raden Bima Negara tidak kunjung bergeming dari pertapaan Lelah dengan semua serangannya, sang ular besar ini malah menjadi lumpuh dan tumbang di hadapan Raden Bima Negara. Tidak hanya itu, ular ini pun berubah menjadi senjata pusaka. Yang bernama Pusaka Sanggiang Firaunka, konon Pusaka ini digunakan sebagai senjata yang bisa berubah kembali menjadi ular dan bisa menjadi makhluk tunggangan Raden Bima Negara. Sangking cintanya, beliau kepada Citarum. Beliau sampai merasa dialah yang pantas menjaga Sungai Citarum hingga di suatu saat ada cerita tentang Raden Dipati Ukur yang dikejar-kejar oleh pasukan musuh Raden Bima Negara pun tak segan membantu menghadang pasukan musuh yang akan menangkap Raden Dipati Ukur dengan cara menenggelamkannya ke dalam sungai Citaro. Begitupun saat Raden Tumenggung Wirangunangun menjabat sebagai Bupati Bandung Raden Kalu. Atau Raden Bima Negara ditugaskan untuk menjaga Sungai Citarum. Dari sanalah Raden Kalung sangat menjaga Sungai Citarum agar selalu bersih dan bening. Masyarakat dulu sangat takut jika membuang sampah ke dalam Sungai Citarum karena luar tunggangan Raden Kalung akan senantiasa menjaga dan memberi pelajaran bagi siapa saja yang akan merusak Citarum. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Silih asik, silih asuh, tetap jagi, tetap jaga Hidup hanya sementara, gunakan sebaik-baiknya Jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentar terbaik kalian Tetap dukung channel saya Salam Wahi Misterius